Halo guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel BNSK Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan resep-resep yang kece-kece guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Oke okay guys langsung lanjut ke preset yang kedua. Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga. Wow. Oke lanjut ke versiade yang keempat. Revolution. Performance. Suka, Oke lanjut ke versiade yang kelima. Oke okay, lanjut ke persediaan ke-6 Oke lanjut ke persediaan yang ke cuma <tose> salah Oke lanjut ke pres yang ke-8 <tose> Oke, lanjut ke versi yang ke-9. Oke, lanjut ke versi yang ke-10.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 Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-15 Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-16 ke Preset terakhir itu ke-17